Assalamualaikum, halo teman seperti biasa dengan MS semoga buka, buka channel. Di video kali ini kita akan sedikit membahas sebuah bluetooth speaker yang saya cukup unik. Ini adalah bluetooth speaker alarm plus FM radio. Kalau teman bisa lihat ini ada tulisannya EA Oke, okay, seperti biasanya kita mulai dari bagian-bagian speaker ini seperti yang teman lihat speaker ini ya ukurannya cukup biasa sebagai bluetooth speaker dimana untuk navigasinya kita lihat cukup banyak tombol di sebelah sini yaitu ada tombol on sekaligus tombol play dan pause kemudian ada tombol previous dan next kemudian ada tombol M ini untuk mode kemudian ini adalah tombol untuk mengatur kecerahan lampu dan ada tombol kiri kanan serta set jadi ini untuk navigasi radio dan bluetooth speakernya sedang ini adalah navigasi untuk jamnya e, seperti yang saya tunjukkan tadi di bagian sini ada smartphone holder e, sementara di bagian sini ada terbalik. Slot micro USB untuk mengisi daya. Kemudian di sini ada slot untuk memory card dan ada colokan untuk audio 3,5 mm. Di sebelah sini enggak ada dan ini ada spesifikasinya seperti yang teman lihat cuman saya tidak bisa baca. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut uh, bagaimana cara mengoperasikannya. Di sini untuk on-nya kita tinggal tekan on. Oke, okay, dan tampilannya seperti ini. Oh ya yeah. jamnya saya sudah atur dan saya pikir untuk pengaturan jam cukup biasa. Uh, petunjuk yang ada di operasi manualnya ini juga cukup jelas dan sudah berbahasa. Inggris ya setidaknya bisa dengan mudah kita pahami dibandingkan dengan tulisan yang seperti ini dan juga paket pembeliannya itu selain buku manual dan unitnya teman hanya akan mendapatkan satu kabel charger tipe USB to Micro USB e, dan itu saja oke okay, model model bentuk busnya seperti ini Sepertinya terbuat dari bahan daur ulang, di kardus indomie. Mm -hmm. Dan apalagi ya? Oh ya, di bagian depan ini jelas adalah panel LCD yang menunjukkan jam. Kemudian ada lubang kecil di sini, itu untuk mic. Saya sedikit menunjukkan bagaimana mode-mode yang ada di speaker ini. Yang pertama itu yang sekarang ini, kalau tidak salah, mode alarm. Atau jam uh, Ini menunjukkan Suhu yang ada di ruangan ini Sekitar do 31 derajat Dan ini adalah jam saat video ini dibuat hmm, Sekarang saya tunjukkan Untuk mode jam seperti ini Kalau kita tekan sekali mode radio Biar kepolisian Mampu menangani kasus Yodi Prabowo Sehingga tuntas dan segera ditemukan pelaku Atas kejadian tersebut Diberitakan sebelumnya Oke di sini saya sudah auto scan dan radionya itu kalau oh ya dia sekitar 16 p ini program kalau saya tidak salah jadi sekitar 16 stasiun yang didapat di sini tapi kalau lihat radionya itu biasa kan ada sinyal radio yang nyasar itu tetap dibaca sebagai stasiun radio tersendiri. Oke ini model radionya dan sekarang kita ke clock mode. mode mode jamnya clock oke itu mode bluetooth nya sekarang untuk bagaimana kualitas suara ketika dikonekkan ke bluetooth saya coba ambil HP handphone dulu pada untuk koneksi ke smartphone saya rasa sudah teman tahu semua kenapa karena sudah sering dan jika kita mengaktifkan bluetooth yang akan terbaca itu adalah G10 Bluetooth has okay. been connected. Dan sekarang saya akan memberi contoh satu lagu dan mungkin ini adalah lagu yang paling sering saya putar untuk coba tes video yaitu trap free music Egi. Oh ya, uh, speaker ini adanya di belakang jadi kalau asli suaranya itu kita dengarkan seperti ini sorry ada pesan masuk di smartphone saya jadi seperti ini dua speaker dengan masing-masing berkapasitas 3 watt Oke, suaranya seperti itu kita coba jadi volume tidak sampai 100%, sekitar di 70 atau 75%. Pun kalau penampakannya ketika kita simpan di smartphone seperti ini. Coba kita kasih volume maksimal menurut saya yang paling nyaman itu di volume kisaran seperti ini karena lebih dari itu agak terasa kurang nyaman di telinga WDW setelah lagu ini saya akan memutar sebuah lagu dari Free Copyright Music Tapi uh, jika dia kena copyright saya akan diamkan dan untuk itu saya mohon maaf Kalau misal ada pelanggaran hak cipta Jadi ini adalah copyright free musik dari Nevax Fox next ya okay lah, whatever oke okay, jadi jika teman sedang ingin mencari lagu-lagu oh yang bebas diputar, diputar, diputar di konten youtube mungkin ini salah satunya uh, dan ini bukan jaminan ya semoga saja ini tidak masalah saya cuma ingin mencontohkan bagaimana sih sebenarnya kualitas dari speaker ini ketika kita mendengarkan musik dan vokal dari youtube Uh, saya pikir sudah jelas kalau masalah kualitas suaranya Saya berharap teman bisa mendapatkan sedikit gambaran Sekarang saya akan memutar salah satu trailer musuh yaitu Kingsman hmm, Seperti biasa, cuma ingin memberi ilustrasi bagaimana kemampuan dari speaker air air ice dini ini akan menjadi Oh, Oke, okay, kualitas We suaranya bagaimana menurut teman? Setelah tes sound civilized. tadi, e, bagi saya kualitas suara dari speaker iRise ini mudah-mudahan begitu. Namanya cukup baik, dan kombinasi suara bass, middle dan treble-nya juga cukup jelas dengan kualitas bass yang besar seperti sebelum-sebelumnya tapi menurut saya ini ya cukup enak didengarkan dan untuk lebih sistematisnya mungkin saya mencoba untuk menyimpulkannya dalam bentuk seperti biasa plus dan minus dan kita mulai dari minusnya dulu Oke, okay. yang pertama itu menurut saya kekurangannya adalah letak speakernya yang menghadap ke belakang. Jadi kalau kita lagi nonton film atau mendengarkan musik sambil ingin melihat video misal di YouTube itu kurang asik karena suaranya ke belakang. Dan ini menurut saya bukan termasuk speaker dengan 360 yang dimanapun diletakkan dengan posisi manapun enak didengarkan sumber suaranya. Ya, bagi saya ini tidak. Kemudian yang kedua adalah bodinya. Seperti yang teman lihat, kalau saya sentuh seperti ini, terutama bagian mirror, itu gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dan biasanya kalau ini dipakai sama cewek, terus gampang meninggalkan sidik jari, ya jangankan cewek. Saya juga kurang suka kalau ada gadget saya yang gampang meninggalkan bekas sidik jari. Terus ini seperti yang saya. Lihat sebutkan tadi untuk di paket pembeliannya itu yang tidak ada adalah garansinya cuman garansi toko selama sebulan kemudian ini juga belum waterproof eh, tidak boleh kena air sama sekali dan untuk kelebihannya yang pertama ya yang jelas karena selain bluetooth speaker dia bisa jadi phone holder dia bisa jadi cermin, dia bisa radio, ini multifungsi men. Uh, jadi ya, kalau menurut saya sih layak. Kemudian yang kedua adalah karena portable-nya itu namanya juga Bluetooth speaker ya. Dengan bobot yang ringan seperti ini saya rasa bisa menjadi salah satu kelebihannya lah. Terus ada lagi ini sendat atau apa namanya tapi ini bisa disimpan, diselipkan. Apakah foto atau apa ya, Foto mantan kali canda bro. Ya seperti itulah Ini bisa diselipkan semacam kartu atau apa yang Bisa jadi Penghias Ya seperti itulah tergantung kreativitas teman-teman Kemudian yang ketiga itu Menurut saya yang paling penting juga adalah Waktu standby nya sebagai jam alarm Sekitar 200 jam Dan yang terakhir Tentu adalah harganya Harga di kisaran 100.000 Ini cukup murah nanti linknya saya simpan di bawah teman cek saja apa masih kisaran 100.000 atau lebih dibandingkan dengan bluetooth speaker sejenis hmm. ini mungkin yang termurah oke saya pikir itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai seperti biasa keep smart and be yourself Subscribe buat yang belum, silahkan like atau dislike tidak ada masalah. Sampaikan pendapat atau jika ada pertanyaan semoga saya bisa jawab. Sampaikan saya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ms Sampai jumpa di video-video membuka baka berikutnya. Wassalamualaikum.